Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dedi Rosadi dari channel Derosa Otomotif. So, saudaraku, semoga hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan rahmat, hidayah, diberikan keselamatan, dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka. Insyaallah amin ya Allah ya alamin. Puji dan syukur kepada Allah senantiasa. Semoga tercurah salawat dan salam kepada ujung kita Nabi Besar Muhammad SAW. Yang mana kita sebagai umatnya, umatnya Rasulullah mendapatkan syafaat di Yomil akhir syafaatnya beliau. Amin ya Allah. Amin. Pada kesempatan ini saudaraku, saya ingin mereview. Dan memasarkan mobil Daihatsu Xenia tahun 2014. Ini tahun 2014, bertransmisi manual, pajaknya di bulan Mei. Pajaknya di bulan Mei, berplat nopol tanggrang, kabupaten. Berplat genap, warna grey, tipenya tipe X Deluxe standar. Untuk mobil, insya Allah aman, nggak bekas banjir, nggak bekas eksiden besar. Cuman lecet-lecet, sedikit pemakaian ya untuk kondisi insya Allah rekomendasi aman ya mesin-mesinnya pun terjamin untuk bodi-bodinya masih bagus masih mulus hanya sedikit lecet-lecet interior kursi belakang lapornya pun masih bagus ya ini belum kita bersihin aja belum kita rapikan masih cukup bersih kok segini juga interior door trim depan pengemudi Untuk mesin kering ya nggak ada rembes Suaranya pun nggak ada masalah Masih langsam Dan untuk bullhead semuanya Masih utuh Asli bawaan pabrik Dan juga untuk kap mesin Asli masih bawaan pabrik ya Saudara-saudara tidak ada bekas cedera ataupun bekas gantian Insya Allah kalau untuk mobil sehat semua Daihatsu Xenia tahun 2014 bertransmisi manual Tipe X Deluxe standar Harga OTR-nya 110 juta Masih bisa nego Nego halus, jangan nego kasar Untuk kredit DP 15 juta, angsuran 3 juta 50, dikali 47 bulan, kurang lebih ya. Tergantung finance dan atau leasing. Insyaallah mobilnya rekomendasi buat saudara semua. Silakan yang berminat menghubungi saya. Ini mobilnya belum saya rapihin ya, masih baru datang banget. Insyaallah yang tertarik bisa japri saya WA saya oh iya dan untuk bagasi belakang pun asli ya Tidak ada bekas gantian atau cedera pintu bagasinya masih utuh semua pintu bagasi semua masih utuh Di nat, nat bagasi pun saya lepas ya, ini semua masih utuh Kalau kotor wajar, belum saya bersihin Insya Allah menjadi bahan rekomendasi mobilnya Masih sehat, mesinnya nggak ada masalah, kayak kakinya Udah saya coba, nggak ada masalah ya, saudara-saudara Saudara-saudara bisa langsung japri saya WA saya langsung, Insya Allah Karganya enggak terlalu mahal harganya murah 2014 110 masih buka harga masih bisa nego tapi nego santuy Oke, okay, baik. Apabila ada kekurangan dalam dalam segi penyampaian, mohon maklum adanya dan mohon dimaafkan. Saya tutup. Wa Alaikum wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses di Rasa Otomotif.